Salam Patunggilan Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Selamat pagi, salam Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menganugerai kita semua sehingga kita boleh bangun pagi dengan kesehatan baru, hari baru pemberian Tuhan yang sangat istimewa. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hari ini Minggu 15 November 2020 kita akan bersama-sama membangun ibadah Minggu di Gereja Kristen Caiwetan, jemaat Kota Baru, Ndreorejo. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara setan anakku yang dikasih Tuhan, ada beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama, ibadah pemahaman Alkitab, ibadah persetuan doa, dan ibadah patuan berayat tetap masih dilaksanakan di rumah masing-masing dan dilakukan secara audio. Sedangkan rencana ibadah minggu tatap muka atau ibadah ragawi, kita masih menunggu situasi dan kondisi di masa pandemi ini supaya kondisi lebih membahagiakan. Selanjutnya Bapak, Ibu dan Saudara-saudara, kami mewakili majelis jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Panitia Hari Raya Unduh-Unduh Persembahan yang kedua di tahun 2020 kemarin sudah terlaksana dengan baik ini semua karena campur tangan Tuhan dan dukungan seluruh warga jemaat yang ikut bersama-sama meramaikan dan menyukseskan acara Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh yang kedua tahun 2020. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bulan Desember kita nanti juga akan ada dua agenda besar. Yang pertama yaitu tanggal 9 Desember. Kita akan bersama-sama mensyukuri bahwa jemaat kita telah berusia dua tahun. Yang selanjutnya kita juga akan masuk di dalam kegiatan-kegiatan Natal, yaitu ibadah malam Natal, ibadah Natal, ibadah malam Tahun Baru, dan ibadah Tahun Baru. Yang mana Panitia sudah mengemas sedemikian bagus dan semangatnya dan kami mohon dukungan warga jemaat untuk bersama-sama Menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut Supaya bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Marilah kita bersama-sama memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Kita memasuki ibadah minggu dan ibadah minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johannes Puji Sukiarto STH. SDH. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita pujikan Kidung jemaat nomor 10, bait 1 dan bait yang kelima. Selamat pagi saudaraku sekalian. Marilah sekarang kita satukan hati, kita menghampiri Tuhan, kita menyerahkan kepadanya rangkaian kegiatan dan kebaktian kita saat ini kepadanya. Kita mengambil satu doh. Kebaktian minggu yang kami alami pada pagi hari ini Seutuhnya kami serahkan di dalam pimpinan kuasa dan kasih Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi Allah yang kasihnya kekal Tuhan yang tidak pernah meninggalkan segala karya tangannya Amin Kidung Jemaat nomor 18 kita pujikan bait 2 a <laughs> Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera yang dari Allah Bapa telah dinyatakan melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini dilandaskan dari bagian kesaksian surat 1 Korintus pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 13, yang demikian saya bacakan untuk penjelengan sekalian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya ulang, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sidang jemaat, marilah kita sambut dengan sukacita, sembari kita kembali memperhatikan, kita mencermati keberadaan dan hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan kita melakukannya dengan menyanyi dari Titung Jemaat nomor 26 bait 1 dan 2 Kembali kita menyatakan diri kita masing-masing kepada Tuhan dengan berdoa. Inilah kami, ya Allah, inilah hidup kami, pribadi lepas pribadi. Bapa sungguh kami mengakui keberadaan terlebih kekurangan, kesalahan bahkan dosa yang kami lakukan namun kami patut bersukacita, kami patut berbangga oleh sebab Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan kepada kami oleh sebab itu kami hanya senantiasa menantikan anugerah kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan. Dan itulah yang membuat kami mampu serta mau meneruskan anugerah pengampunan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Olehnya, kami mau saling memberi maaf Ketika kami melakukan kesalahan Bapa Kami persilakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Kami silakan Tuhan menguasai hati dan pikiran kami Pribadi lepas pribadi Setiap jengkal rancangan dan penyelenggaraan kebaktian yang kami alami pagi hari ini Biarlah senantiasa seturut dengan yang Tuhan kehendaki Di dalam Kristus kami memohon Amin Saudaraku sekalian yang kekasih Anugerah Tuhan yang begitu indah Kasih setia Tuhan yang begitu ajaib, nyata di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Dan oleh karena keberadaan, ketulusan, dan kesetiaan kita juga kepadanya, menyatakan segala keberadaan hidup Tuhan yang maha pengampun, menyatakan kasihnya, menyatakan penyertaannya, kepada setiap umat yang dikasihinya Dan marilah kita sekarang Kembali menerima anugerah Tuhan Sebagaimana kesaksian dari Bagian surat rumah yang demikian Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena itu, Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu, Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 10. Kembali kita sambut dengan sukacita anugerah Tuhan ini dengan pujian, Hitung jemaat nomor 184, bait 1, 2, dan 4. Tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adapun bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih dari hati ya Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau telah berkenan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapa, urapi kami yang akan membacakan dan juga yang mendengarkan. Terlebih kami serahkan Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sehingga Tuhan firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, namun bisa kami simpan dalam hati kami, dan terlebih kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 menyatakan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, Kamu tidak hidup di dalam kegelapan, Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang, Dan anak-anak siang, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, Baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, Nasaitilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyi dari kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan kedua.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 Pasti penjendengan selalu dalam kesehatan yang fit, fit atau fix. Tuhan senantiasa menganugerahkan semangat untuk kita alami dengan sebaik-baiknya, dengan penuh sukacita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, Mendasari atau tema perenungan kita pada kebaktian pagi hari ini adalah angon mongso. Angon mongso. Terjemahan bebasnya arti kata dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih adalah. Menyikapi dengan bijaksana Situasi atau keadaan Atau ringkasnya Hadapilah situasi dan kondisi kehidupan Dengan bijaksana Kuasailah keadaan Kendalikanlah situasi dan kondisi yang sedang dihadapi maksud dari salah satu ungkapan dalam bahasa Jawa ini, angun mongso mengingatkan kepada kita bahwa tidak jarang dalam kehidupan kita ini muncul bahkan hampir selalu terjadi persoalan-persoalan. Entah itu persoalan yang muncul dari dalam diri pribadi kita, mungkin juga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Nah, secara khusus, saudara-saudara, ketika persoalan itu muncul, dalam kebersamaan kita dengan orang lain, dengan sesama kita, nah, dalam situasi itulah kita dituntut untuk bisa angon mongso, angon wayah, menguasai keadaan, mengendalikan keadaan, baik keadaan diri pribadi kita maupun keadaan bagi pihak. Yang lainnya, nah, saudara-saudara, bagaimanakah ketika ada persoalan yang mirip-mirip seperti itu muncul di dalam kehidupan kita? Tetapi itu hampir tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Persoalan dengan seseorang Atau salah satu pihak Atau siapa dan apapun Tetapi itu adalah persoalan Berkaitan dengan Kehidupan Beragama kita Kehidupan berkeyakinan kita Selama ini kita pasti pernah mendengar istilah tentang kiamat, istilah umum yang sering kita dengar atau mungkin kita sendiri juga pernah mengucapkannya. Atau di dalam bahasa Alkitab adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali, hari penghakiman. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Menanggapi berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Atau kiamat Ada setidaknya dua kelompok orang Kristen Yang disebut Pertama Kelompok Esko, eskatomania eskatomania yaitu mereka yang sangat gemar mereka yang sangat suka membicarakan bahkan sampai meramal kedatangannya kira-kira kapan kiamat itu kapan Tuhan Yesus benar-benar datang, benar-benar menyatakan penghakimannya kepada manusia. Kemudian ada di antara mereka yang mencoba untuk membuat ramalan-ramalan dengan melakukan oda adik madu tentang beberapa ungkapan, beberapa nasihat bijak, bahkan juga yang meramalkan dengan mencoba untuk uh, ngotak adik, misalnya angka-angka. Tanggal ini, bulan ini, hari ini, jam sekian, itu kalau di total ada katakanlah 18 misalnya. 18 itu berasal dari tiga kali enam kalau enam enam enam, ini berarti angka yang ya ada hubungannya dengan hal seperti itu. Misalnya begitu. Artinya bahwa kelompok yang seperti ini sangat senang dengan hal-hal yang seperti itu, membicarakan hal seperti itu, meramalkan dan mereka adalah kelompok yang disebut dengan skatomania. Kemudian yang kedua, kelompok yang disebut dengan skatophobia. Skatophobia. Yaitu mereka yang tidak suka membahas topik ini, bahkan tidak peduli dan mengabaikan setiap kebenaran yang berkenaan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mungkin bisa jadi mereka ada kelompok yang apatis. Saudara-saudara kita di area cara menyebutnya luweh, luweh, ben band ini, ben babah kata orang Malang. Nah kedua kelompok ini saudara-saudara eskatomania dan eskatopobia. Istilah ini berasal dari kata eskaton atau eskatologis, yaitu hal yang membicarakan tentang hari penghakiman, zaman akhir, atau kiamat, istilah yang sering kita dengar. Nah, bapak ibu dan saudara-saudara, tentu saja mencermati kembali yang dilakukan oleh kedua kelompok orang Kristen seperti ini. Pertanyaannya bukanlah termasuk kelompok manakah kita, tetapi pertanyaannya adalah bagaimanakah kita selaku orang Kristen, selaku pengikut Kristus, harus menyikapi, harus mengendalikan diri, harus, harus menguasai diri dengan bijak. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa suka atau tidak suka, Kristus akan datang untuk yang kedua kalinya. Artinya bahwa setiap orang pasti akan berhadapan dengan hari istimewa itu, entah semasa masih hidup atau ketika sudah meninggal. Kedatangannya tidak dapat diprediksi oleh siapapun Dengan cara bagaimanapun Apalagi ditentukan oleh manusia Bagian dari ayat 2 kesaksian kita tadi menyatakan Bahwa sifatnya Seperti pencuri di malam hari Mungkin Mungkin Istilah ini Mengingatkan mengingatkan kita pada perumpamaan Pada Cerita tentang Sepuluh mempelai Lima orang yang begitu Tulus, begitu setia Menantikan datangnya Mempelai laki-laki Dan lima yang lainnya tidak menunjukkan kesetiaannya di dalam menantikan datangnya mempelai laki-laki. Kesaksian Alkitab kita pada hari ini meng kembali mengingatkan bahwa kedatangan hari Tuhan itu dapat menjadi suatu murka yang besar dari Tuhan. Namun hari Tuhan itu juga bisa menjadi keselamatan bagi kita. Ini menjadi pertanda bahwa ke semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Yaitu apakah kita mau diselamatkan ataukah berharap mendapat murkanya pada saat kedatangan hari Tuhan yang dahsyat itu. Karena kita didapati tidak sedang berjaga-jaga. Karena kita didapati tidak sedang mewujudkan kesetiaan kita, atau kita didapati tidak setia ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus bagaimanakah seharusnya mempersiapkan diri dalam menantikan datangnya hari Tuhan itu sekali lagi nats kita menyatakan tetapi kita yang adalah orang-orang siang baiklah kita sadar Berbaju sirahkan iman dan kasih Dan berketopongkan pengharapan keselamatan Maksudnya saudara-saudara bahwa Kita harus membawakan diri dalam iman, kasih, dan pengharapan Layaknya orang pada siang hari yang melakukan aktivitas sehari-harinya Dan bukan seperti orang pada malam hari yang tidur terlelap atau seperti orang yang sedang mabuk oleh anggur oleh minuman keras yang tidak dapat menyelamatkan diri ketika sesuatu terjadi secara tiba-tiba nah kebenaran ini mendorong kita untuk memiliki pandangan dan sikap yang tepat terhadap warta eskatologis ini Hari penghakiman ini. Yang pertama saudara-saudara, yaitu berkenaan dengan nasib, katakanlah begitu, setiap orang di hari penghakiman kelak. Dikatakan dengan jelas bahwa kelak, hanya mereka yang sungguh percaya kepada Kristus yang akan luput dari murka Allah. Karena Allah karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Yang kedua, yaitu sikap hidup yang sewajarnya yang harus selalu ditampakkan, yang harus selalu diwujudkan dalam menantikan perjumpaan dengannya. Apakah yang harus ditampakkan, apakah yang harus diwujudkan itu? Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Rasul Paulus tidak hanya mengingatkan, apalagi hanya memuji jemaat Tuhan di Tesalonika, tetapi sekaligus Rasul Paulus memotivasi agar umat Tuhan, agar semua pengikut Kristus. Tetap pada keadaannya Mau selalu melakukan Saling menasihati Saling membangun Kepada satu dengan yang lainnya Saudaraku sekalian yang terkasih Dalam kedua hal inilah Kita patut mawas diri Apakah kita telah memiliki kepastian? Apakah kita benar-benar telah memiliki kepastian? Ingat, bukan atau bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar yakin, bukan sekedar percaya, tetapi kepastian bahwa kita akan hidup bersama dia kelak. Kalau kita yakin, mempunyai kepastian bahwa kita akan hidup bersama dengan dia kelak, dari manakah kita mengetahuinya? Dari manakah kita tahu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 Cara hidup seperti apakah Yang selama ini Kita tampakkan Kita lakukan Kita wujudkan Rasul Paulus Sekali lagi Tidak sekedar Memuji-muji umat Tuhan Tidak memuji-muji Pengikut Kristus Tetapi Paulus Sekaligus memotivasi, mengajak serta untuk tetap dalam keberadaannya pada diri setiap umat yang percaya, yang percaya kepada Kristus. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara sekalian yang kekasih, tubuh kita bisa lemah. Kita bisa saja istirahat dalam bekerja, kita bisa tidur, bahkan suatu saat kita juga akan kembali menjadi tanah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa iman, kasih, dan pengharapan kita harus tetap hidup, harus tetap bekerja. Harus tetap berkarya. Jangan biarkan iman kasih dan pengharapan kita itu tertidur, lemah bahkan mati. Jangan biarkan kehidupan kita sehari-hari jadi terbalik, seolah kita ingin bekerja, sampai-sampai 24 jam hari itu, 24 jam per hari itu kita rasa kurang, Hingga iman kasih dan pengharapan kita tertidur Tidak bekerja Jangan lagi kita hanya menggantungkan diri pada pertimbangan pikiran Tetapi dahulukanlah iman kasih dan pengharapan kita Dalam menanggapi setiap yang telah sedang maupun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. <tuh> Sidang jemaat yang kekasih, sesungguhnya iman, kasih, dan pengharapan itu tidak hanya berguna bagi penantian kita, akan datangnya hari Tuhan kelak <tuh> Tetapi juga berguna dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, Iman, kasih, dan pengharapan itu adalah pemberian Allah yang harus kita gunakan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini untuk kehidupan kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala sesuatu yang dihadapi tanpa suatu persiapan pasti akan. Membuat kita kewalahan dalam menghadapinya <tuh> Betapa penting untuk selalu bersiap sedia Menyambut kedatangan Yesus dan masa penghakiman yang sedang berlangsung Karena itu mari Lakukanlah persiapan yang matang untuk kedatangan Tuhan Yesus Dengan kehidupan yang beriman, berpengharapan dan saling mengasihi. Nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 355 bait 1 dan 2. Bersama umat percaya di muka bumi ini Mari kita ungkapkan bersama pengakuan yang demikian Pengakuan Iman Rasuli Aku, keper, aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kuasa Kalik langit dan bumi Dan kepadanya Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada Roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan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 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita menyerahkan persembahan yang sudah kita siap persiapkan dari rumah Sebagai dasar kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Adapun dari kitab Amsal 3, ayatnya yang ke-9 Yang demikian Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Sambil kita menyerahkan persembahan Kita pujikan Bersama-sama dari Kidung Jemaat 66 ayat 1 Sampai yang ketiga Yang kekasih, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada minggu pagi hari ini, sekarang marilah kita kembali menghampiri Tuhan. Kita serahkan rangkaian kebaktian kita pada saat ini kepada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami segenap milik-Mu. Ini. Dan inilah kami. Inilah keadaan dan keberadaan kami. Inilah hati, pikiran dan hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk turut melakukan karya Tuhan, baik melalui aktivitas sehari-hari, pekerjaan, studi, atau apapun bentuk upaya yang terjadi, bahkan juga berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk mengelola dengan baik Sehingga segala bentuk berkat yang Tuhan percayakan itu Tidak kami hentikan untuk diri pribadi kami Tetapi kami mau berbagi Kami mau membagikannya kepada siapapun yang ada di lingkungan kami, Allah Bapa, inilah kami, hamba-hambamu, para pelayan yang Tuhan percaya, untuk mendampingi dan bersama-sama mengalami kehidupan bergereja dan berjemaat khususnya di gerejo Kristen Jawi Wetan, jemaat Kota Baru Triorojup. Dengan segala keberadaan kami, baik itu hal keterbatasan kami maupun kemampuan yang Tuhan berikan, kami yakin Tuhan berkenan memperlengkapi kami. Terlebih, kami menyadari kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Pimpin kami untuk senantiasa berjaga-jaga, untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, Sebagaimana yang Tuhan kehendaki, kami mau saling menasehati, kami mau saling membangun. Kami yakin bahwa Tuhan memampukannya. Tuhan Allah Bapa, setiap pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami sekalian silakan Tuhan mencampur tangani upaya-upaya yang terjadi jangan biarkan kami mengandalkan manusiawi kami atau apapun yang menempel pada raga dan manusiawi kami Biarlah keyakinan kami, penyerahan diri kami kepada Tuhan yang membuat kami mampu menyikapi dengan bijaksana situasi dan kondisi kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa, kami menyerahkan hidup dan kelanjutan hidup kami. Hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Kristus Yang telah mengajar kami untuk senantiasa melandaskan Setiap hal yang muncul di dalam hidup dan kelanjutan hidup kami Dengan doa yang demikian Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu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 karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, sekarang marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan melakukan dan melanjutkan beragam aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik bahkan dengan lebih baik lagi dari yang telah kita lakukan. Kita yakin bahwa Tuhan menganugerahkan kelengkapan-kelengkapan hingga setiap umatnya, setiap orang yang dikasihinya benar-benar dimampukan menyikapi segala suasana kehidupan dengan baik, dengan bijaksana sebagaimana yang diajarkan, difirmankan bahkan diteladankannya. Saudara sekalian marah kita memuji Tuhan dari kidung jemaat nomor 407 bait 1 dan dua. Tuhan Allah, Bapa Sumber Kehidupan Yesus Kristus, Sang Putra Sumber Kebijaksanaan dan Keselamatan, dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, menganugerahkan iman, pengharapan, dan kasih untuk dinyatakan di dalam kehidupan setiap umat yang dikasihinya. Kepada saudara-saudara sekalian, pada pagi hari ini kekal dan selamanya. Amin. Demikian Bapak-Ibu dan Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian dikasih Tuhan Ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 telah terlaksana dengan baik karena penyertaan dan bimbingan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mewakili warga jemaat dan Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Puji Sugiharto STH yang pada pagi hari ini sudah melayani kita semua. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati Bapak Pendeta baik kesehatan, rumah tangga, serta pelayanannya boleh semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kami juga mengucapkan berbahagia kepada warga jemaat yang mulai pagi hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya melalui kebahagiaan pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati keluarga masing-masing. Demikian Bapak-Ibu, selamat hari Minggu. Tetap semangat, jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.